Terima kasih, Kakjar dong? Halo guys, assalamualaikum semuanya, berjumpa kembali di channel saya, Beneska Official. Oke, jadi video kali ini di disini saya akan membagikan preset Alex lagi, guys ya. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja sih, satu persatu presetnya, guys ya. Okay, lanjut ke preset yang kedua ya Oke okay, lanjut ke preset yang ketiga Oke okay, lanjut ke presiden yang keempat, yes. Oke like okay, lanjut ke presiden yang kelima ya. Aku memang bukan sang putri, si tapi cinta untuk ajamu. Oh, uh, oh tenang. Oke, okay, lanjut ke episode yang keenam, guys. Oke okay, lanjut ke presiden yang ketujuh ya. Oke okay, lanjut ke presiden yang kedelapan. Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-9, ya. Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-10, guys. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke sebelas ya. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke dua belas ya. Oke lanjut ke preset yang ke tiga belas. Oke lanjut ke preset yang ke empat belas. Bilangnya sih nggak boleh sama orang tua. Tahu taunya jadi yang sama yang kedua. Hmm, Tai. No. Oke okay, lanjut ke preset yang kelima 15 guys. Oke okay, lanjut ke preset yang ke-16 ya.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 Dan jangan lupa subscribe juga ya Oke okay, dan sampai jumpa di video selanjutnya